perkenalkan Bob ia adalah penjaga kebun binatang Bob menggambar binatang baru untuk kebun binatang namun ia lupa warna yang benar untuk para binatang ini sehingga mereka tidak hidup agar para binatang ini menjadi hidup kita harus mewarnainya dengan warna yang benar bantu Bob mengingat warna yang benar untuk setiap binatang hmm. warnai binatang dengan warna yang benar tarik catnya ke binatang ini Xin binatang dengan warna yang benar tarik catnya ke binatang ini kerja bagus gajah abu-abu warnai binatang dengan warna yang benar tarik catnya ke binatang ini itu dia Nãy Kata hijau warnai binatang dengan warna yang benar tarik catnya ke binatang ini kerja bagus kelinci putih Warna yang benar, tarik catnya ke binatang ini. Bukan situ Kamu melakukan pekerjaan bagus Burung peong merah Warna yang binatang dengan warna yang benar Rincangnya ke binatang ini Cuma lagi Apa Di situ Apa putih Datang dengan warna yang benar Tarik catnya ke binatang ini Teruskan Buaya hijau Binatang dengan warna yang benar, tarik catnya ke binatang ini. Kamu melakukan pekerjaan yang bagus. Jerapah orangnya, warnai binatang dengan warna yang benar, tarik catnya ke binatang ini. Bukan di situ Coklat Warna yang binatang dengan warna yang benar Tarik catnya ke binatang ini